Oke okay, neng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, awir official Nah, alamin Hari ini Karoseri Zalajo Ajo telah mendapatkan dua orderan hari ini juga. Khususnya di Karoseri Zalajo Ajo Jalan Bebas Kilometer 20. Dan kali ini merupakan pos pembuatan bak truk yang kedua. Yang pertama dalam pos pengerjaan. Next. Dalam proses pengukuran hari ini juga, so bantu di subscribe, like, dan komen serta terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Nah, kali ini proses pengukuran bagian bantalan atau tulang bagian bawah. Ini Umar Bakri orang yang ahli dan profesional dalam proses pembuatan badam truk hari ini juga, bro. Tengok sini bro, kasih saran bro. Nah. <laughs> Berbicara lah bro ya bro. Lagi nggak mood ya, karena ada problem atau permasalahan hari ini juga. Nih, terus pengerjaan. Dua buah bak dan truk hari ini ah. juga ya Bantu di subscribe, like, dan komen share terhadap teman-teman yang berada di luar sana Oke okay. okay. Dan ini bagian ya. dasar okay. Yo, ini Bagian sebelah, sebelah kanan Lagi proses pengercatan 80% udah ready hari ini juga Khususnya di Caruso Rizal aja, jalan bebas kilometer 20. puluh hai, hai, ayo gengs, bantu di subscribe, like dan komen serta serta hai, teman-teman hai, berada luar sana Eh. <laughs> <tuk> Malu lu kayak ah, ayalah. Seganteng goblok <bap>, Bang ah <tuk> Ayo Yuk. Abang pirang <tuk> ini aduh mah aduh ini bagian bantalan atau lantai lagi proses pengerjaan hari juga dan itu sudah kita lakukan pengepresan semoga proses pembuatan bak dam truk hari ini membawa sebuah keberkahan dan dapat berkembang untuk arah yang lebih baik dan lebih baik lagi terima kasih terhadap teman-teman yang berada luar sana yuk bantu di subscribe like komen dan share subscribe Anak. ini lagi proses pengecatan dasar yang kita lakukan hari ini juga dan Adil, itu bagian proses pembentukan cat ya. dua buah bak dam truk hari ini juga. Ini tahapan yang kedua Dalam proses pembuatan badan truk Khususnya di daerah Pesel ya Pesisir selatan Jo, dari mana, jo? jo? <laughs> odaran dari mana Jo? Jo, Odaran dari mana Jo? Jok? Odaran dari mana? Pesisir Iya, pesisir selatan Dan sawah Lunto Dan sawah Lunto hari ini juga Semoga membawa keberkahan ya hal-hal yang merasa sulit atau problem yang ada di luar sana semoga diencerkan pemikirannya <laughs> jangan lupa tertawa karena hidup itu perlu bahagia hmm. bagian samping sebelah kiri dan sebelah kanan ini bagian depan next itu merupakan orderan kedua dari sawah luntuh bantu di subscribe, like, komen, dan serta share ya kepada teman-teman yang berada luar sana nih, ya. nih akan kita melakukan proses pembuatan bak dam truk hari ini juga ini perlengkapan bahannya udah ready Oke okay, terima kasih banyak dan salam terhadap seniman api di seluruh Indonesia Dan see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh